Pulang main bola dengan naik motor berdua Masya Allah Romantisnya selalu membuat kita bahagia sekali Masya Allah luar biasa Begitu ramai wartawan tentunya selalu mengikuti Leslar Inilah tentunya kebahagiaan Inilah tentunya yang selalu membuat kita bangga dengan Leslar Masya Allah selalu menjadi nomor satu Selalu menjadi sorotan banyak orang Kemudian juga kita lihat sahabat berikutnya, di sini ada postingan, ini last day saat tentunya Bunda Lesti menghadiri acara MS Glow, bersama orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Lesti selalu menjadi brand ambasadornya MS Glow. Kita doakan yang terbaik, semoga apapun yang dilakukan oleh Lesti Kejora, ini selalu dimudahkan, selalu diberikan. Tentunya kebahagiaan Kita lihat juga persahabat ya Banyak komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Endang Sustina mengatakan Masya Allah Allah Bunda Lesti keren abis MS Cloud is the best katanya. Ini keren banget sahabat Bunda Lesti Emang selalu menjadi kebanggaan Tentunya untuk kita semuanya Masya Allah Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat Di unggahan akun Lesalover Songkong di sini kita lihat persahabat yang mendapatkan informasi mengenai vlog lestar entertainment alhamdulillah untuk vlog perdana sudah tembus 1,7 kali ditonton persahabatnya dalam lima hari alhamdulillah mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan semakin banyak lagi support yang diberikan dari orang-orang baik yang tentunya tulus mencintai idola kesenangan kita dan karya-karyanya semangat terus untuk warga konoha yuk makin solid makin kompak untuk dukung penuh Buat karya-karya Leslar Entertainment dan mudah-mudahan secepatnya bisa ada vlog terbaru lagi yang disuguhkan yang di-up di channel Youtube-nya Leslar Entertainment. Kemudian juga selanjutnya, persahabat, kita mendapatkan informasi nih dari L2W. Congratulations untuk Bunda Lesti. Popularitas harian Maret 2023, posisi pertama di aplikasi Jux. Ini keren banget, persahabat. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Popularitas Lesti kejuaraan di Jux masih stabil di posisi satu. Good job kalian semua yang sudah ikut mempertahankannya. Bismillah, tetap streaming di L2W Sport TV. Semangat untuk warga Konoha. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kejutan lain. Hingga kabar terbaru berikutnya. Ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.